Ketika aku tidur terjaga atau apapun Mataku selalu mengawasi warna henna Dan mengingat dirimu Saat henna memudar semua orang melupakan aku Warna henna memang bisa memudar Tapi warna cinta yang ada di hati Aku tidak bisa lupakan orang seperti mu Jangan pikirkan aku Kali aku butuh nenek, aku pasti akan mencari nenek. Baiklah, sayang, kau harus selalu ingat. Nak. Seperti hati kita, pintu rumah kami pun terbuka untukmu. Ingatlah akhirat. Selama kau masih hidup, kau akan selalu ingat hinaan yang kau terima. Rasanya seolah kau mati ribuan kali. Itulah hukuman yang pantas untukmu. Magnis, mobil polisi dibuat kabur akhirat terlihat di desa sebelah. Aku akan ke sana. Inspektor, aku ikut denganmu. Hari ini Rahwana akan terbang bersama api pemakaman nenek. Aku tidak akan mengampuni dia. Ayo. itu terakhir terlihat inspektur tidak jauh dari sini sangat dekat Ayo cepat sedikit Di mana akhirat seberada? Dokter Jagdish. Harki. Katakan di mana akhirat sing. Harki jawab pertanyaanku. Di mana akhirat sing? Dokter jadis dia. Aku ingin menemuinya. Suamiku, baru saja pergi. Aku bawa kabar tentang dia. Dia akan berbuat sesuatu yang besar. Apa? Oh. Dia sangat ingin berdendam pada Bu Anandi atas hinaan yang diterimanya. Dokter Jaktis, hentikan dia sebelum terlambat. Aku mohon padamu, cepat hentikan dia. Aku harus tuntaskan urusanku. Dengan Anandi sekarang juga, kalau tidak hidupku tidak akan terlalu Baik pak, hari ini aku akan melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Aku akan melapor kamu pada polisi. Sebelum semuanya jadi terlambat Kau jangan berpura-pura lagi Kau sudah berbohong kan Akhirnya Sing menyuruhmu datang kemari Ini adalah muslihatmu yang lain Jawab aku benar kan Kali ini percayalah padaku Dengan membantumu aku membantu diri sendiri Kita harus pergi sebelum terlambat Aku yakin sekali kalau kau sudah berbohong padaku. Akhirat singh sudah bersembunyi di desa ini, kan? Dan kau mengalihkan perhatian kami untuk menjauhkan kami dari dia, agar dia punya kesempatan untuk kabur dari tempat ini. Tidak, Pak. Tapi jika dia jujur, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Inspektur, sebaiknya begini saja: segera kirimkan beberapa anak buahmu ke desa ini untuk mencari akhirat singh. Sedangkan kami akan kembali ke tempat kremasi. Untuk mencarinya, hubungi markas besar dan beritahu kita butuh bantuan. Karena jika Harki berkata jujur, kita butuh polisi lebih banyak untuk bisa menangkapnya, iya, Pak. Dan kau, kau harus ikut dengan kami untuk mencari akhirat sing. Ayo, Dokter Jadis, cepatlah! Ayo! Kira ke sana. Ini muslihat dari akhirat sing. Dia sudah mengecoh kita. Akhirat sing ada di Jechsar. Kita harus kembali ke Jechsar secepatnya. Ayo. Satu tumbang. Ibu bangun bu. bu, bangunlah bu, ibu ayo bangun. I'm not Aku sudah menembak di sini tadi Tidak mungkin dia menghilang Mana ini? tembakan Bapak Hirajah akan menyiapkan kita. kita pasti selamat jangan takut Ibu bersama kalian dia bermain-main denganku tidak akan aku ampuni kau akan kulenyapkan Anandi Anandi Di mana Anda berada? Jawab, katakan di mana dia. Lebih baik aku tiada. Ini nasibmu. <tell> sembunyi di balik sini, ibu, pelan-pelan bu, kita pasti selamat nak, ya, semua akan baik-baik saja, bu. bu.